Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslor dimanapun kalian berada di FATV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejuradan Rizky Bilat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 Dukungan pertama ada unggas spesial banget nih, para sahabat, dari Ayah Kejora. Dia konsistenkan pribadi miliknya. Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan. Foto keluarga tentunya bersama Teh Tito Santi, para sahabat ya. Di sini Kak Tio Santi menghadiri acara Siraman, para sahabat ya. Alhamdulillah dukungan support dari orang-orang baik selalu banyak untuk Didi elastik dan Kakak Rizky Bilar dalam postingan tersebut, Ayah Kejora pun menuliskan sebuah kalimat caption Alhamdulillah, saya selalu dipertemukan dengan orang baik dan hebat Terima kasih banyak Cici Tiasanti telah hadir di keluarga kami Masya Allah persahabat ya Alhamdulillah, semakin bangga dan semakin bahagia mengidolakan Leslie dan Kakak Bilar Dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan Hingga komentar dari para fans, salah satunya dari akun Instagram Hikmah 73 Nuskur Konoha mengatakan Alhamdulillah berkah jadi orang baik ketemu dengan orang baik juga. Luar biasa persahabat ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar. Untuk berikutnya, selain ayah kejurah persahabat ya, kita lihat di akun Mama Hary juga mengunggah sebuah postingan momen-momen spesial, hingga salah satu detik detik. Hijab kabur, kakak pilar, dan dari Al Hesti kejar apa sahabat ya, dan kita lihat ada kalimat caption juga dituliskan, hmm. "Alhamdulillah ya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, sama wah selalu bahagia, sukses terus, dalam berkarya, sehat lahir batin, dunia akhirat, amin." Luar biasa juga, doa tulus, doa baik diberikan dari Sang Mamah untuk anak tercinta. Mudah-mudahan doa baiknya terkabul, dan keluarga, rumah tangga, dedek lesti, dan kakak bilar diberi kemudahan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan langgeng amin ia Roban Alamin. Dalam postingan lemari tersebut juga tentu banyak sekali komentar dan tanggapan yang sangat positif dari para fans, yakni dari akun Instagram. Reina Melia Putri underscore Leslar Sunda mengatakan Amin Mama Redi Kanggoneng Gelis, luar biasa Masya Allah Persahabatnya semakin bahagia dan bangga kepada idola kita Dede Lesti dan Kakak Bilar Dan kabar berikutnya Persahabat ini ada kabar sedih untuk kita semua, ada sebuah umgar postingan dari akun Karina Fari persahabat yang diripos oleh akun Leslar underscore Hong Kong sini mengabarkan persahabat ya, ini ada Kabar luka yang mana di sini kita lihat ada sebuah kalimat Inilah hawa inilorijun masih terkenang bagaimana begitu antusiasnya almarhumah mengurus upacara adat minang dalam rangkaian acara pernikahan saya selamat jalan bunda terima kasih sudah membantu proses acara saya sampai sukses al-fatihah ini dituliskan oleh kakak bilar ya yang meripas kembali unggahan dari kak kiranavari tentu ini adalah suatu kabar. Tentu ini adalah salah satu kabar duka untuk kita semua para fans Yang mana yang semua ngurusin upacara adat Telah tentunya berpulang bersahabat Ya doakan mudah-mudahan ditempatkan yang layak Dan mudah-mudahan semua amal ibadah diterima Amin Ya Rupal juga, juga sama kakak Rizky Bilar Tuh bersahabat ya Tentunya doakan yang terbaik Mudah-mudahan yang selalu mendukung untuk acara Leslar Diberikan kebahagiaan persahabat Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Ada sebuah unggahan dari Bang Bensi Kumbang Ini persahabat ya kita lihat Masya Allah Bang Bensi Kumbang menggugah sebuah postingan jam tangan persahabatnya Lagi rame bahas jam tangan katanya tuh Ini luar biasa jamnya mewah banget dan tentu dalam postingan ini kita salafok sama foto yang di belakang tuh ada mobil Mercy Mercey persahabatnya milik Rizky Bilar. Tentu abang Bilar dan Dedek Elasti masih di rumah yang dibinta orang persahabatnya. Aduh, cedukan vitamin manja belum kita dapatkan. Mudah-mudahan saja ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kita, Dedek Elasti dan kakak Bilar. Kita lihat keunggahan berikutnya di seleksi selanjutnya persahabatnya masih diunggahan banggansi Kumpang. Ini ada sebuah kalimat pesan Berarti si bos sama bu bos Masih di rumah nih Belum dinas itu mersinya masih di garasi mobil Wow <tuh hai> Bang Bensi Kumbang menuliskan sebuah kalimat Kenapa fokusnya di belakang Aduh katanya ya <tuh hai> Leslar dilawan persahabat ya Kita lihat juga nih diunggah berikutnya di situ ada sebuah kalimat juga yang dituliskan: "Ada pesan, 'Haha, rasain loh, Bang Leslar dilawan.' Katanya tuh, 'Kok Leslar dilawan?' Kata Bang Ben, kan satu frekuensi, katanya." ini cute banget persahabat, ya persahabatnya dari fans dan keluarga memang luar biasa membuat ketawa bahagia persahabatnya, doakan saja yang terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitamin manja dan bahagia persahabatnya kita masih menunggu kabar baiknya, tetap pantengin dan stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya